Waspadai USD CAD sedang bergerak bullish. Bias harian pergerakan USD CAD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi dari sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga USDCAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.26433 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.26093. Sekian analisa forex untuk tanggal 11 Januari tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212